gimana sih sayanyarin dong Halo guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya beska visual Oke jadi video kali ini saya akan membagian pe yang serem serem lagi guys ya Oke Guys kita langsung aja gimana satu persatu presetnya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 oke okay, lanjut ke perset yang ke oke okay, lanjut ke perset yang ke -7. lanjut ke persida yang ke-8 Oke, lanjut ke persida yang ke-9 oke lanjut ke versi yang ke sepuluh ya aku tidak mau memikirkan siapa dimana sedang apa aku tidak peduli apapun <haha> pokoknya aku akan bersantai oke lanjut ke versi yang ke sebelas Oke okay, lanjut ke presiden ke-12. E -e -e, udalla e -e, ini halah halah wajah deda oke okay, lanjut ke episode yang ke 13 saya tokoh Oke lanjut ke persiapan ke 14 belas. Kurma Rama membeli nasi uduk daripada drama mending jedak jeduk. Oke lanjut ke yang ke lima belas ya. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-16. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-17.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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-20 yes